Serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate sekitar Lesti dan Rizky Bilar tentunya Baiklah persahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ada sebuah gambar dari industri yang spesial untuk kita semua Selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Persahabatnya ada foto-foto LST nih di postingan Idel시아. Allah banget ya. Semoga kita semua selalu mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu wasallam dan selalu mendapatkan kebahagiaan. Amin. Di postingan ini pun persahabat, kita lihat di sebuah kalimat yang dituliskan oleh industriar, selamat memperingati Hari Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah bagi umat Muslim yang merayakan. Komentar pun banyak sekali, respon yang diberikan dari akun meli 78778 mengatakan. Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Wow, masya Allah, ya dukungan dari orang-orang yang selalu terus mencintai Leslar. Dan ada juga komentar lain bersama dari akun Instagram Sofiani Anuskon Vivi mengatakan, "Lagu religi dong yang nyanyi ada Lestinya Masya tuh banget ya ada usulan nih dari sahabat Leslar maupun ada Lesdi. disuruh nyanyi religi, bersahabat ya, doakan saja mudah-mudahan ada kejutan bahagia." yang kita dapatkan dari idola kesenangan kita dan Indonesia Dan berikutnya persahabat kita lihat juga ada unggahan terbaru dari Bang Ariel. Bang Ariel ini mengunggah sebuah postingan foto persahabat dia ya? sedang duduk santai dan kita lihat salvo dengan kalimat yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah mata sang Khalik ada di segala tempat mengawasi orang baik dan orang jahat. Nasdaq Leslar Entertainment, sahabat ya, ini kalimat yang luar biasa juga mengingatkan kepada kita semua para sahabat ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ada di segala tempat mengawasi orang baik dan orang jahat. Mudah-mudahan Leslar Entertainment, idola kesayangan kita, bunda Leslie dan papa Bilar selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Untuk berikutnya juga persahabat ada kabar spesial bahagia juga Alhamdulillah untuk Bismillah Cinta Ini lagu Ungu dan Bunda Lesley Kejora di kategori ini persahabat ya Kategori grup 2 Dalam video klip paling ngetop Alhamdulillah Di posisi pertama Di atas lagu Atta Halilintar dan Abu Harman Shah Di judul lagunya Hari Bahagia ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan Untuk video klip paling top, lagu Bismillah Cinta, Ungu dan Lesti ini di posisi pertama Dan kita lihat persahabat ya, info ini kita dapatkan dari akun Leslak Indonesia 2020 Ada kalimat kapsen yang dituliskan terpantau, masih unggul pada pukul 8.06 waktu indonesia Barat Semangat Tunggu Bismillah persahabat ya, ini wajib menang kita harus kompak dukung yang terbaik apapun itu buat idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Kak Sandy Widodo mengunggah foto bareng Papa Bilar persahabat ya di sini kita lihat tuh bahagia banget ya, senyum dari Papa Bilar Masya Allah mudah-mudahan Segala apapun yang dilakukan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan kita lihat persahabatan ya di postingan ini. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Kak Seng di Widodo: "Minggu ceria, tuh ini postingan kemarin, persahabatnya minggu ceria, bareng Papa Rizky Bilar." Tapi di sini kita lihat persahabat di kolom komentar, banyak sekali tanggapan, hebohkan bahwa Papa Bilar, persahabatnya ya ini dikabarkan masuk sinetron ikatan cinta aduh pada heboh banget ya padahal kan ini adalah syuting iklan saja persahabat kita lihat ini di kolom komentar ada komentar dari akun tentang leselorentr mengatakan native sendal permisi bu ibu idola aing mau syuting iklan ngapain idola aing rebut andin sih tuh ya <laughs> padahal kan pembinaan mau syuting iklan bukan mau masuk Sinetron ikatan cinta ini pada heboh banget ya aduh Masya Allah banget ya memang selalu menjadi sorotan nih Idola kesayangan kita Mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan selalu dilancarkan apapun Segala urusannya amin Dan kita lihat persahabat Ada komentar lain dari akun Delvina Leslar Mengatakan sumpah ngakak banget baca-baca komennya Mama pada netting tuh persahabat ya aduh Uh, Masya Allah, banget ya. <gifat> Ada juga komentar lain dari akun jin. score mengatakan, mohon maaf, yang komen di sini kenapa pada kegeeran? Udah, ya, padahal Bilar lagi syuting iklan, bukan main di Ikatan Cinta. Bilar pernah bilang kalau dia lagi nggak mau terima job sinetron dulu untuk sekarang tuh, si mapersabat ya. Karena Papa Bilar bukan mau masuk sinetron, tetapi syuting iklan di... Pahami persahabatnya, jangan sampai ke gr jangan sampai nothing lagi. Mudah-mudahan itu adalah kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan untuk berikutnya, persahabat, kita lihat juga. Ada sebuah bukan spesial di fashionnya Bang L baju yang dipakai oleh Baby L ketika tentunya digendong Bapak Bilar. Ketika jalan-jalan, persahabat, ya ini harga bajunya bukan main. Luar biasa, masya Allah! Harganya di Banders tiga rupiah. Ini luar biasa, mudah-mudahan berkah barokah. sal diberikan kelancaran untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya persahabatnya kita mampir ke IG, nya Kak Novi nih. Pak Novi mengunggah sebuah postingan untuk persahabatnya lagi di rumah, lagi santai kayaknya persahabatnya. Doakan saja mudah-mudahan tim selalu diberikan kebahagiaan juga dan kesehatan. Dan terutama Kak Novi mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bisa mengurusi Bunda Lesti dan BPL. Amin. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.